Uh, pastikan setelah kita menyusun motivation letter kemudian kita uh, uh, uh, review ulang pastikan bahwa motivation letter kita itu faktual, concise, and firm. Faktual bahwa uh, tidak mengada-ada jadi kita betul-betul mendasarkan ke actual experience kita uh, ke actual information yang kita gather kemudian dia concise, padat, dan firm. Jadi uh, kita kita harus bisa uh, uh, sebisa mungkin menyusun motivation letter yang uh, lugas gitu. Apalagi kalau tadi sempat disinggung Mbak Ayi, orang Belanda itu cenderung straightforward. Jadi mereka kurang suka bahasa yang uh, berbelit-belit. Jadi uh, penting bagi kita untuk mengetahui itu karena ini bisa membantu kita untuk mengatur bahasa yang uh, kita gunakan itu mau seperti apa nah kalau untuk uh, applying to Netherlands make sure bahasa kita tuh straight forward lugas firm gitu bapak ibu. Kemudian uh, menurut uh, European Higher Education Fair uh, satu surat motivation atau motivation letter itu setidaknya terdiri dari 500 sampai 700 kata. Jadi ini menurut uh, perspektif orang Eropa panjang ideal dari suatu motivation letter cukup 500 sampai 700 kata. Uh, atau tidak lebih dari dua atau tiga lembar uh, pages tiga lembar kertas gitu jadi uh, nggak usah terlalu jangan terlalu pendek tapi jangan juga terlalu panjang karena imagine orang yang baca surat kita itu itu sudah ada tumpukan surat di sini yang harus mereka baca jadi uh, it's really important bahwa kita menjaga surat kita tuh padat tidak terlalu pendek tapi tidak juga terlalu panjang Tiga lembar itu sudah sangat panjang menurut saya. Uh, motivation letter saya sendiri waktu itu dua setengah halaman. Saya enggak tahu Mbak, Mbak Ayy atau Mas Iman berapa berapa halaman. Nah ini menurut uh, Study Portals dan European Higher Education uh, Fair. Kemudian uh, juga disarankan menggunakan kertas A4. Jadi jangan uh, lig, kertas ukuran legal atau folio yang panjang itu. Uh, jadi kalau kita tiga halaman, uh, tiga page, uh, stage yang kita pakai ukuran A4 itu sudah sudah standar mereka gitu kan. Kemudian selanjutnya pastinya kita harus mind the grammar karena lagi-lagi uh, kita ingin masuk ke dunia akademisi, ke dunia akademik pastikan bahasa yang kita gunakan itu uh, uh, uh, correct, proper dari segi grammar maupun dari segi leksikalnya karena memang uh, ya kita, kita ingin masuk ke dunia akademisi itu, jadi bahasa kita sudah harus tepat dari segi akademik. Uh, ada beberapa cara yang bisa teman-teman gunakan untuk uh, mengevaluasi atau memastikan uh, ketepatan penggunaan grammarnya Yang pertama kita bisa pakai proofreading misalnya. Saya sendiri di kantor itu jadi jadi jadi proofreader bagi uh, esai atau uh, motivation letter teman-teman yang ingin apply. Jadi biasa udah udah uh, udah dan terbiasa di kantor tuh di, dikasih uh, tulisan mereka untuk proofread. Kemudian kalau tidak punya teman atau uh, kenalan yang bisa proofread sebetulnya kita juga ada beberapa aplikasi yang bisa kita gunakan untuk uh, uh, mengetes grammar kita. Salah satu yang paling common itu adalah Grammarly. Sebetulnya di Microsoft Office saya kemarin habis update uh, Word Microsoft Office saya sekarang mereka sebetulnya ada fitur untuk kita mengecek grammar, Bapak, Ibu. Tapi menurut saya fitur ini tidak terlalu, uh, tidak terlalu apa ya, tidak sedetail di Grammarly. Karena di Grammarly itu mereka bisa meng, apa ya mengevaluasi atau mengecek kesesuaian grammar kita bahkan dalam konteks satu paragraf misalnya. Jadi uh, uh, menurut saya Grammarly ini uh, salah satu aplikasi yang sangat bagus untuk kita pakai proofread cuma memang kekurangannya adalah Grammarly ini berbayar jadi dia dan cukup mahal jadi eh, biasanya sih kalau Grammarly ini kita sesama mahasiswa biasanya kita beli satu akun kemudian kita bagi-bagi passwordnya jadi kita bayarnya tuh rame-rame eh, gitu nah kemudian yang selanjutnya adalah kita harus memastikan bahwa eh, tulisan kita itu free plagiarism nah ini juga sangat penting bapak ibu kenapa motivation letter itu saya tidak merekomendasikan kita terlalu banyak membaca contoh motivation letter orang lain, gitu, Bapak Ibu. Karena balik lagi motivation letter itu kan harus unik menjelaskan tentang diri kita, holy and unique. Jadi, kalau kita terlalu banyak uh, uh, membaca contoh motivation letter orang lain, biasanya kita bisa apa ya, ter terdorong untuk mengikuti uh, either struktur kemudian atau gaya bahasa atau bahkan wording yang mereka pakai di tulisan mereka itu kita bisa eh, secara tidak sengaja atau tidak sadar melakukan itu di tulisan kita. Nah, perlu diketahui bahwa di Belanda itu mereka eh, ada standar minimum eh, tingkat plagiarisme yang bisa mereka tolerir. Eh, biasanya ini di setiap kampus berbeda-beda. Karena kan kita bikin tesis ya dan mereka sudah punya sistem sendiri biasanya untuk mengecek eh, isu plagiarisme ini. Mereka punya aplikasinya. Nah, kalau di kampus saya di Leiden seingat saya uh, tingkat plagiarisme yang bisa mereka uh, tolerir itu adalah kalau nggak salah 15 persen. Jadi kalau misalnya saat tulisan kita mereka masukkan ke uh, uh, sistem aplikasi mereka untuk cek plagiarisme, kalau level uh, apa di tulisan kita itu ada kemiripan 15 persen dari tulisan kita itu ada kemiripan dengan tulisan lain uh, itu masih bisa mereka terima tapi kalau sudah lebih dari 15% itu ditolak itu sudah dianggap sebagai uh, bahan apa tulisan yang plagiat. Jadi balik lagi Bapak Ibu it's really important bahwa kita develop your own materials. Nah menariknya di Grammarly, di aplikasi Grammarly itu mereka ada menu untuk mengecek tingkat plagiarisme dari tulisan kita. Jadi memang Grammarly ini di develop untuk, untuk Tulisan akademik ya, jadi uh, memang memang menurut saya bagus aplikasinya. Tanpa bermaksud uh, promote produk tertentu ya, Bapak Ibu. Uh, kemudian dalam menulis motivation letter bahasa kita tuh tidak perlu yang lebay, gitu. jadi biasa saja, tidak perlu uh, tidak perlu mereka menyebut istilahnya flowery language. Karena memang balik lagi Eropa itu kan straightforward, jadi mereka kalau ngomong A ya A, jadi kita tidak perlu belok belokin. Uh, kita tidak perlu misalnya kita tidak perlu menjelaskan seberapa cerah langit pada saat kita dapat penghargaan misalnya atau seberapa berbunga-bunga hati kita pada saat uh, dapat uh, tawaran beasiswa misalnya jadi what they want to know is about yourself jadi be precise explain about yourself gitu uh, dalam beberapa komponen tulisan enggak apa-apa kalau kita uh, memunculkan poin-poin dramatis misalnya sedikit-sedikit uh, tapi uh, jangan terlalu berlebihan dan make sure bahwa poin itu uh, uh, uh, uh, uh, memang diarahkan untuk penekanan tertentu Bapak Ibu uh, saya ingat di tulisan saya di motivation letter yang saya bikin uh, saya ingat kalimat pertama saya itu saya bikin sengaja saya bikin sangat dramatis karena memang Uh, uh, the first sentence uh, di motivation letter kita itu, uh, kita harus make sure bahwa pada saat orang pertama kali membuka motivation letter kita itu mereka langsung tertarik untuk membaca keseluruhannya. Uh, jangan, mem don't bore uh, the reader at the beginning of your motivation letter. Jadi nggak apa-apa kalau kita munculkan poin-poin dramatis di uh, komponen tulisan kita tapi jangan berlebihan. Kemudian, uh, ya yeah, have a strong beginning and a strong ending, jadi itu tadi Bapak Ibu karena kita bayangkan uh, komite yang akan membaca surat kita itu ada setumpuk surat aplikasi di sampingnya yang mereka harus baca satu-satu make sure pada saat mereka ambil kertas tulisan kita itu mereka langsung tertarik hanya dari kalimat pertama saja. It's really important to make sure that. Uh, nah bagaimana caranya? Nah itu disitulah Bapak Ibu perlu uh, uh, uh, Misalnya, mengutip beberapa atau misalnya mempelajari satu atau dua contoh motivation letter yang memang outstanding. Jadi, langsung kita cari aja motivation letter yang outstanding. Uh, nah, di motivation letter itu, kita biasanya mencantumkan konteks person kita di bawahnya. Pastikan email yang kita gunakan, alamat email yang kita gunakan itu adalah alamat email yang serius. Uh, hindari penggunaan alamat email yang apa ya, agak-agak lebay, agak alay, misalnya gitu. Jadi, eh. Uh, cukup gunakan alamat email yang uh, yang serius. Nah, uh, itu poin-poin yang perlu kita pinjau ulang pada saat kita uh, uh, uh, develop suatu motivation letter. Uh, sepertinya slide saya di slide selanjutnya apa ya, Mas Ripto? Oke okay, ini contohnya Bapak-Ibu, jadi ini contoh struktur uh, motivation letter yang bisa saya propose balik lagi Bapak Ibu saya tidak merekomendasikan teman-teman uh, untuk terlalu banyak membaca contoh motivation letter karena itu bisa distract your own creativity uh, bisa distract your own uniqueness gitu kan dan uh, uh, uh, uh, yang dikhawatirkan itu bisa leading to plagiarism issue kalau kita terlalu terpaku pada contoh yang di develop orang lain makanya di sini saya munculkan contoh strukturnya Misalnya, dari paragraf pertama kita opening, strong opening, kita jelaskan current position kita, current career kita seperti apa, kemudian professional atau personal goal kita, kita mau achieve apa. Nah, berangkat dari sana, kita kemudian bikin bridging ke pemilihan programnya. Jadi, bridgingnya di sini kita bisa mulai, misalnya, menjelaskan tentang background pendidikan kita. Di paragraf kedua, kita mulai berbicara background pendidikan kita, kemudian. Uh, saat ini kita bekerja sebagai apa, kemudian dengan background dan pekerjaan ini apa yang saya butuhkan untuk bisa grow lebih baik di 3, 4, 5 tahun yang ke depan. Uh, program apa yang saya butuhkan. Nah dari bridging ini kita kemudian maju ke paragraf selanjutnya dengan penentuan universitasnya. Nah jadi di paragraf ini kita sudah berbicara uh, program yang kita pilih, kemudian kita jelaskan uh, studi atau apa subjeknya apa saja, kenapa subjek ini bisa menjawab kebutuhan yang sudah kita jelaskan di paragraf selanjutnya. Kemudian eh, dari penjelasan tersebut kita kemudian menjelaskan, eh, kan kita sudah dapat nih programnya apa saja, subjeknya apa saja, kita kemudian di paragraf selanjutnya bisa mulai menjelaskan eh, rencana studi kita seperti apa sih dengan dengan program yang kita punya ini, saya ingin rencana studi saya seperti apa. Nah di sini kita bisa jelaskan misalnya eh, quarter pertama saya ingin milih program apa ini saja, porter kedua program apa, kemudian biasanya di kampus Belanda itu mereka ada namanya elective course, nah disitu bisa kita jelaskan jadi ini kita bisa memilih subjek apa yang ingin kita ambil dari alternatif elective course tersebut. Di paragraf ini juga saya atau kita sudah bisa mulai berbicara tentang potensial tesis kita. Jadi rencana kita mau bikin tesis topiknya apa, nggak apa-apa meskipun ini masih at the very early stage, tapi nggak apa-apa karena di sini orang bisa ngelihat bahwa kita tuh serius, kita precise, concise. Jadi nggak apa-apa di sini kita sudah bicara tentang potensi rencana tesis kita apa kedepannya. Bahkan saya pada saat interview LPDP itu salah satu pertanyaan yang ditanyakan ke saya itu sudah judul tesis, padahal ini baru interview LPDP, baru interview scholarshipnya. Jadi nggak uh, apa-apa hal ini sudah teman-teman uh, antisipasi dari sekarang, sobat. Sudah bisa dicari-cari, kemudian uh, how or what will you do after? Jadi, balik lagi, setelah kita menyelesaikan studi, kira-kira rencana implementasi kita apa sih? Gitu kan, bagaimana kita implement knowledge yang sudah kita dapat dari kampus? Kemudian, uh, other relevant issue, nah, kalau di sini uh, kita bisa berbicara, misalnya dari segi financial support, kita di sini kita bisa bicara, misalnya untuk menyelesaikan studi ini, saya sudah uh, dapat. Uh, financial support berupa scholarship misalnya. Kemudian juga uh, other consideration uh, kita bisa kaitkan program kita dengan uh, uh, uh, uh, kita bisa menjelaskan kenapa kita pilih program ini dari segi perspektif lainnya misalnya dari segi social living-nya, organization affiliation atau bisa dari segi ekstrakurikulernya pun juga nggak apa-apa. Kemudian closing, uh, pastikan di closing statement kita, kita men apa yang kita mau. gitu Jadi, jangan sampai kita develop tulisan tiga lembar, tapi kita belum mencantumkan uh, uh, uh, closing statement yang uh, menutup uh, tulisan kita untuk menyatakan apa sih yang kita mau dengan menyusun uh, uh, tesis ini. Jadi, uh, ini lagi-lagi Bapak-Ibu, ini bukan pakem, ini contoh-contoh struktur penulisan motivation letter uh, berdasarkan pengalaman saya, yang juga sudah saya sadur dari beberapa sumber-sumber, uh, sumber Uh, literasi dari Eropa juga. Jadi mudah-mudahan ini sudah uh, cukup bisa memberikan Bapak Ibu gambaran tentang uh, uh, struktur dari motivation letter itu sendiri. Uh, sebetulnya di slide saya yang lain ada, saya munculkan contohnya tapi karena nggak bisa dibuka jadi oh, nggak apa-apa uh, sampai di sini, uh, uh, karena saya lihat waktu juga sudah hampir jam 12. Jadi uh, sampai di sini uh, sharing dari saya, semoga bermanfaat. Uh, keep practicing, don't forget to pray Dan uh, sampai jumpa di Belanda Mudah-mudahan pada lulus di Belanda Terima kasih teman-teman Saya kembalikan ke Mas Ripro Terima, Terima kasih banyak Mas Iwan Sangat uh, jelas dan uh, cukup padat sekali ya Dari uh, kita menulis motivation letter bahwasanya tidak